Di masa pandemi ini, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari paparan COVID-19. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi ataupun meminum minuman kesehatan. Nah, sekarang sudah ada ezing. Ezing ini adalah minuman kesehatan terbuat dari jahe emprit. Bahan-bahan pilihan 100% alami tanpa bahan Pemanis buatan, tanpa pewarna Maupun bahan pengawet Menyehatkan dan juga bisa meningkatkan Imunitas tubuh kita Cukup 3 sendok makan Ezing Lalu tuangkan air panas 200 ml Cukup diaduk Aduk enak, menghangatkan, dan juga menyehatkan. Easy, praktis, dan menyehatkan.